Jika seseorang melakukan pembunuhan Disebabkan karena gangguan mental Dia mengalami pengalaman yang buruk Di waktu ia kecil Dan itu menyebabkan ia mengalami gangguan mental Seperti seorang psikopat Bagaimana hukuman dengan orang yang seperti ini Dalam Islam Kalau misalnya eh, Dia eh, hilang akalnya Sampai kepada tingkat gila Majnun Maka orang yang demikian tidak dihukumi Kisos ya. yang dikisos di adalah orang yang balik dan dia e, berakal. Adapun orang yang tidak berakal maka tidak ditegakkan baginya kisos. Jadi kalau dia sampai kepada hilang akalnya, maka masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, Rufi al-Qalamu, antalah. Ya, e, pena ini diangkat dari tiga golongan, di antaranya adalah diangkat dari orang yang gila sampai dia berakal.